Mancing lagi bendungan Singojoyo itu pemancing brek itu, itu pakai urang itu umpannya. Masa ini pak, ini lem dulu. Dur, memancing mancing saja. Mancing di bendungan Singojoyo. Ini nanti lokasinya sini masih sama dengan yang kemarin. Oh, yo yo yo yo, manting. Makasih, Ojo yo. No, <susuk> Oke, okay. okay. okay, ulet Tadi lemnya, melemnya, melemnya nggak mau makan pakai roti. Okay, ini nasi. Uh, ngangkat Angkat drag kan Pakai ulet, ulet batu ini. siapa jiwa bro Hai nanti berduian singo joyo Hai doyo kayak mau enggak orang mau kena gede-gede angkat angkat angkat, break break break bro, mantap juga, wih dimakan dimakan dimakan dimakan, wih wih wih, hello hello hello, wih, hello hello, milo, milo, milo. mantap juga bro, hello berjumpa singa joyo. dulu dulu. Ini putus. Jawa Kabel-kabel melem putus. Merakit dulu, ngerakit dulu. Diangkat angkat-angkat angkat. Angkat tuh. Melo melo melo melo. banjir datang sudah kelihatan keruh. Tuh banjir datang banjir datang. Banjir datang. Lagi makanan banjir ini malah. Hujan hujan lor. hujan lor Banjir itu airnya besar itu. Airnya semakin besar kayak buat camalara kilomentas kayak buatnya. Oh, airnya besar itu banjir datang, banjir datang. Ini sebelah utara ini. Kabut manganan, kabut manganan nih. Ya. Oh. Airnya semakin besar oke, okay, butek kan nomor lu kayak mau baca apa tekan mentas, itu malah mau yang ngadil yang malah, kedel bocah kayak kan butek yang dulu okay, Banjir datang, banjir datang, banjir datang, banjir datang. Banjirnya datang. Kan okay, banjir yang orang uh, game over gotek-gotek